Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Nurya di Tegal pada kesempatan kali ini saya akan tutorial untuk mengetahui SIP ID dalam simpatika Ya sebelum ke pembahasan saya mohon agar channel ini lebih baik lagi like and subscribe Share agar kalian tidak ketinggalan video-video yang terupdate. Oke, okay, terima kasih atas like and subscribe-nya. And share -nya. sekarang kita bahas tentang SIP ID dari Simpatika. Pertama, kita masuk ke Google. Setelah masuk ke Google, kita cari di Simpatika. Setelah pilih Simpatika, kita klik website nya kita klik nanti akan muncul seperti ini kalian pilih nama kalian sendiri nah, misal di sini nama saya misal di sini nama saya <tuh> terus tarik cup segar cari Ya, kita cari ke bawah. Ini ada nama saya. Lihat detail. Ini lihat detail. Ini adalah nomor ada nomor ADOPCK, NRK, Pack ID dan Nah, untuk mengetahui Ship ID-nya, kita di sini. Ya, ada di sini. Nih, ya. Instansi ini adalah SIP ID kalian Untuk mengisi Yaitu formulir vaksinasi Nah disinilah kalian catat Nomor SIP ID Nanti kirim Itu mungkin tutorial dari saya Sampai di sini Semoga bermanfaat Jangan lupa like and subscribe Agar tidak ketinggalan informasi Informasi yang terbaru dari saya Terima kasih